Hai everyone, di video ini saya akan berbagi pengalaman saya ketika saya menghadapi IELTS speaking test atau IELTS interview Selain itu saya juga akan berbagi tips atau cara yang saya lakukan yang pada akhirnya membuat saya memperoleh skor 8,5 Pada IELTS speaking test, let's start yang pertama saya lakukan dalam mempersiapkan untuk IELTS speaking test adalah tentunya berlatih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang umumnya muncul pada IELTS speaking test salah satu buku yang saya pakai adalah buku ini yang menurut saya pertanyaan-pertanyaannya kurang lebih mirip dengan official IELTS speaking test selain itu saya juga berlatih menjawab pertanyaan-pertanyaan IELTS dengan rekan kerja saya karena yang paling penting ketika menghadapi IELTS speaking test adalah kita terbiasa dengan suasana wawancaranya karena apabila kita semakin terbiasa maka kemungkinan besar ketika kita tes kita akan relax dan kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan baik ketika tesnya sendiri yang paling pertama saya lakukan adalah menyimak atau listen to details nah menyimak itu menurut saya sangat penting karena bagaimana kita bisa menjawab pertanyaannya dengan baik apabila kita tidak memahami pertanyaannya itu sendiri nah kebanyakan taste takers yang saya temui atau siswa-siswa saya mereka meremehkan keterampilan menyimak atau listening skill dan mereka hanya fokus pada berbicara saja nah sebenarnya improving our speaking skill is as important as improving our speaking skill therefore practice to improve your listening skill next, during the interview I answer the questions using a specific pattern jadi sebenarnya ada pola menjawab tertentu yang bisa kita pakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam IELTS speaking test. Nah kalau kalian ingin tahu pola itu seperti apa, stay tuned to this channel karena akan ada video di mana saya akan memberikan tips beserta contoh-contoh menjawab pertanyaan dengan pola-pola tertentu. Lalu selama wawancara saya juga menggunakan beberapa uncommon vocabularies atau advanced vocabularies. Hal ini saya lakukan karena saya ingin meningkatkan skor saya, terutama pada bagian lexical resources. Tetapi, hindari menggunakan fancy vocabularies. Ada perbedaan advance dengan fancy. Apa yang dimaksud fancy vocabularies? Fancy vocabularies itu adalah sederhananya kosakata kosakata yang terdengarnya gaya. Tapi tidak sesuai dengan konteks. Nah, saya melihat banyak sekali siswa saya atau test takers yang terlalu fokus pada kosakata dan mereka berusaha menggunakan kosakata kata-kosa kata yang sangat tidak umum yang pada akhirnya tidak sesuai dengan konteks pertanyaannya Therefore, if we want to use uncommon vocabularies, we need to use those vocabularies in context In addition, don't use idioms Idioms itu sangat beresiko untuk digunakan Kenapa? Karena idiomsnya harus dipakai sesuai dengan konteks pertanyaannya kalau kita menggunakan idiom secara sembarangan, kemungkinan besar justru itu akan menurunkan skor kita. Lastly, yang menurut saya adalah hal yang paling penting dalam IELTS speaking test adalah to stay calm. Keunikan dari speaking test adalah, apapun itu yang kita pelajari, vocabularies, improving our fluency, our grammatical range, dan lain sebagainya, semuanya itu tidak akan bisa dipakai kalau kita tidak bisa tetap tenang selama wawancara. Ada banyak sekali test takers yang mereka tiba-tiba ngeblank. Tidak bisa menjawab pertanyaannya sama sekali. Karena mereka tidak tenang. Nah, staying calm has something to do with our confidence. Jadi, kepercayaan diri itu sangat penting. Karena kalau kita mempunyai kepercayaan diri yang sangat tinggi, kita akan bisa tetap tenang selama wawancara berlangsung. Dan itulah pengalaman saya mengambil IELTS speaking test. Dan cara-cara yang saya lakukan agar saya bisa memperoleh skor 8,5. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. My name is Andrian and I'll see you around. Bye-bye.